You're the one I'm holding on Sebelum terlambat lagi aku nak wish kat korang selamat hari-hari fitri mahu zaidah batin um, For this video, aku sebenarnya nak post video pasal aku record mak aku masak je Masak nasi ayam tapi aku rasa pendek sangat video tu So, aku decide aku nak buat um, satu story lah, satu story telling. Sekarang kan tengah hype dengan Isu yang agak a bit It's not a bit It's sangat Orang kata Sangat sensitif bagi umat Islam Di seluruh dunia Iaitu isu um, conflict Between the Israel with And the Palestine uh, Perebutan orang kata Perebutan tanah lah Tempat perubatan negara Dan isu tu Sangat sensitif Aku baru menerima kecaman Dan aku minta maaf secara terbuka Kepada Sesiapa yang menonton video aku ni uh, Yang aku pernah melakukan kesilapan Aku send um, Status Flag Israel Seolah-olah yang aku Orang kata bersetongkol ataupun uh, menyokong ataupun menjadi tulang belakang, menjadi dalang Yang aku ni sebagai seorang umat Islam yang munafik yang aku menyokong Israel Aku minta maaf dan aku sangat menyesal Aku sangat menyesal dan aku sangat menyesal Aku minta maaf pada orang yang kecam aku, aku minta maaf sangat Memang benda ni memang patut pun dapat kecaman dan memang patut pun aku rasa orang dah kat muka aku. Sebab aku memang sangat menafik. Pada mulanya aku ambil benda ni tak serius tapi benda ni sangat serius. Aku nak jadi, aku nak korang jadikan pengajaran tengok video aku dan korang jadikan pengajaran. Jangan contohi aku. Jangan ikut aku. Aku mengambil satu perkara tu yang perkara yang sangat sensitif dalam agama Islam dalam agama kita agama suci kita sebagai sesuatu perkara yang main-main yang dibuat orang kata making joke of the things that very sensitive for, very sensitive doh so iyalah aku memang minta maaf lagi satu Ok, kita pergi ke topik lain lah Sekarang kan kita masih dalam bulan syawal Kita masih berhari raya Tetapi kita tidak dibenarkan untuk beraya Ok, ni bukan masanya untuk aku Kita menjadi resis ke apa ke Weh well dah, aku cabut gimbal Dan supaya kita boleh bersembang lebih lama lah Sekejap ya, sabar ah, settle pun Okay. um, So, macam mana korang punya Persiapan Hari Laya Dan sambutan Hari Laya korang macam mana Okay ke Best ke Ataupun hamba, ke Tahun ni sama Dengan tahun lepas Aku rasa pun benda yang sama juga Bagi aku dan Mungkin seluruh orang-orang Melayu Orang-orang Islam dekat Malaysia ni Rasa benda sama Tak, ini bukan masanya untuk kita resis ke Kita mempersoalkan Hari di Pahvali ke Hari Chinese New Year ke Dan lebih satu Christmas ke Tak <coughs> Mungkin ada sebab kita sendiri Kenapa dia jadi macam ni So, kita just berdoa kepada Ilahi agar Diberi cahaya Diberi keterangan pada satu hari nanti Dan Raya kali ni agak hamba juga Betul, memang hamba Kita Nak menyambut Hari raya tahun ni memang sangat kata kata sangat Suka lah uh, Dah lah Family aku yang Dekat Belajar Ho Bapak aku ok, ok yang nenek aku, macam-macam aku yang dekat Johor. So, dia orang bukan buta IT. Dia orang tahu bab internet ni, bab. Bab. Ada satu benda yang menyebabkan segala-galanya terputus iaitu rangkaian di sana. Rangkaian um macam aku dan juga nenek aku kat sana dia duduk di kawasan agak orang kata countryside lah kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi <coughs> Susah. It's um, a bit tough for me Untuk communicate with them So, yeah Memang suka Memang susah Yelah, aku dah malas nak cakap apa-apa Aku just nak keep update on my YouTube channel dan, tak nak bagi korang bosan. Insyaallah, every, every, every week I will post uh, two videos at least, maybe lah, insyaallah. So guys, don't forget to, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Um, I'm Daniel and Escape in the house. Peace, assalamualaikum, bye bye.